Sejak pertama kali hadir, Honda Brio merupakan salah satu model mobil dari Honda yang memang diperuntukkan untuk penggunaan di daerah perkotaan dan digunakan sebagai mobil harian. Honda Brio memiliki desain yang kompak tetapi atraktif, serta memiliki efisiensi bahan bakar yang tinggi. Tidak heran jika kemudian kita melihat ada banyak mobil Honda Brio yang lalu lalang di daerah perkotaan. Menyusul beberapa produsen mobil senegaranya, kabar kedatangan Honda Brio 2021 semakin ramai terdengar. Kabarnya, mobil Honda Brio 2021 ini akan segera meluncur di India, Honda Brio memang sudah lama dikenal sebagai salah satu mobil terkecil dari Honda, dan Honda Brio 2021 juga dikabarkan akan terus mempertahankan ciri khas yang satu ini. Honda Brio 2021 dikabarkan akan M menggunakan mesin berteknologi VTEC yang akan dipadukan dengan dua pilihan transmisi, yaitu transmisi manual 5 percepatan dan transmisi CVT, mesin ini diklaim dapat menghasilkan tenaga sebesar 90 HP. Memang, jika dilihat, tenaga tersebut tidak terlalu besar, tetapi mengingat status Honda Brio sebagai mobil dengan bodi kompak dan ringan, tentu tenaga tersebut akan lebih dari cukup untuk Honda Brio 2021 nantinya, selain itu, mesin ini juga dinilai bisa membuat Honda Brio 2021 menjadi lebih efisien bahan bakar. Jika bicara soal desain eksteriornya, Honda Brio 2021 diprediksi akan menggunakan basis desain yang sama. Mobil Honda Brio ini memang hampir selalu menggunakan bahasa desain dari model-model Honda terdahulu. Tetapi hal ini justru dianggap sebagai celah untuk menekan harga demi menawarkan banderol harga yang lebih terjangkau dan biaya perawatan yang lebih murah. Menurut kabar yang beredar, Honda Brio 2021 yang akan meluncur lebih dulu di India ini akan mendapatkan facelift. Sepertinya model Honda Brio 2021 ini akan mendapatkan ubahan pada bagian wajah dan kita bisa menantikan headlights, grill, dan bagian wajah lainnya untuk mendapatkan ubahan. Dapat dipastikan bahwa wajah Honda Brio 2021 ini akan menjadi lebih modern. Ubahan ini juga kabarnya akan terlihat pada eksterior bagian belakang Honda Brio 2021, tetapi tentu semua ubahan ini tidak akan terlalu mengubah penampilan serta bentuk Honda Brio 2021 secara keseluruhan.